Hai tahukah kamu bahwa ikan bisa dikomunikasi dan merasakan lingkungan sekitarnya dengan berbagai macam cara pertama ada menggunakan mata dia bisa menggunakan matanya untuk melihat warna dan dia biasa ada di ikan yang hidup di dokteran darat seperti Mars Keeper yang digambut ada catfish. dia menggunakan dua garis lepetra yang berjalan ke bawah di setiap sisi tubuh ikan biar leader-leader terlampau dengan keseluruhan yang menaruh ke kepala ada burble dia struktur badan yang berbentuk seperti komis dia biasa berada di ikan koi kalau ada yang menggunakan medan listrik ini adalah ikan elephant nose dia juga dibilang bisa berkomunikasi dengan temannya menggunakan medan listrik tersebut kalau ada yang menggunakan suara langsung dia tidur dari otot yang memukul kandung keningnya sendiri punya pasif